Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Andi Creator. Dan video kali ini, saya mau menjawab eh, keraguan memakai bajaringan dengan menggunakan genteng yang lebih berat. Dan eh, di depan saya ini ada bentuk bangunan yang mana. Gentengnya memakai jati wangi e, ataupun genteng tanah yang lumayan cukup berat dalam satu lembarnya itu mencapai sekitar 1,5 kg setengah kurang lebihnya ya. Nah di sini saya menggunakan baja ringan dengan ketebalan 0,75. E, banyak yang meragukan bahwa apakah kuat nggak sih memakai genteng apa? jaringan yang ketebalan 0,75 menggunakan genteng e, tanah yang lebih berat daripada genteng metal. Nah itu tetap bisa. Ini contohnya seperti ini. Ini saya menggunakan bajaringan 0,75. Saya tidak akan sebutkan mereknya, tapi ini 0,75 Dan ini untuk jarak kuda-kudanya saya menggunakan jarak e, 70 cm dan bentuk dari atapnya ini berbentuk jure. dan ini kalian bisa lihat bahwa bentengnya segelakan ini benteng tanah. Jarak 70 cm ini sudah cukup kuat dan sangat kokoh. Apalagi ditambah dengan siku-siku eh, yang ada di dalamnya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memakai baja ringan, tapi atapnya pengen memakai genteng yang lebih berat kanmuri ataupun lain sebagainya yang penting jarak kuda-kuda ini harus diperhatikan jangan lebih daripada satu meter apabila memakai ketebalan 075 untuk menjaga-jaga apabila roboh ya tapi insya Allah mungkin kuat apabila menggunakan jarak kita baja ringan kuda-kudanya itu di bawah 1 meter. Tapi yang saya gunakan 70 cm. Dan setiap sepatunya itu angkur-angkurnya saya pasang lagi eh, eh dikunci jadi dia tidak akan gerak. Dan eh, apa mengubur si dinabol. Jadi takutnya dinabolnya longgar nanti itu goyang. Jadi saya tutup dengan adukan ditutup lagi dengan bata biar lebih kuat dan posisinya diam dan rentnya standar untuk 0,45 itu udah cukup dan disesuaikan dengan jarak uh, ukuran gentengnya aja nah itu untuk menjawab keraguan apabila ingin memakai genteng tanah menggunakan baja ringan tinggal disesuaikan aja jarak kuda-kudanya ya lebih tebel lebih bagus untuk penjaringannya. Dan sekarang banyak berbagai merek yang menjual, tinggal pastikan aja untuk ketebalannya asli apa tidak, kualitas e, singkalumnya bagus atau tidak karena memang banyak e, kadar aluminium yang memang jangka waktu akan semakin pudar. Ya, kita tinggal berpintar aja, kita pintar, pintar cari barang yang berkualitas. Jangan takut mahal, yang penting kualitasnya baik dan bagus kuat dan aman itu aja sob. Ah. kita akan sedikit lihat bentuk bangunannya seperti apa. seperti ini bro. empat sisi. Ini berbentuk jure. itu terangkat atapnya bejirnya 0,75 oke okay, jangan lupa tinggalkan like comment, dan subscribe apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan share pulang kanan klik loncengnya biar tidak ketinggalan setiap saya mengupload video-video yang baru oke okay, bye Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.